Halo, hai. Nah, ini dia frozen collagen aku balik ya. Ini dia frozen collagen, satu bungkus itu terdiri dari 60 kapsul. Dan aku udah konsumsi frozen collagen ini selama 3 minggu setiap hari itu dua kapsul. Aku konsumsi itu malam hari. Langsung dua kapsul Ditambah sering minum air putih Nah sebelum aku cerita uh, Dampak yang aku alami Aku rasakan selama aku konsumsi frozen collagen ini Kita lihat dulu Muka aku sebelum aku konsumsi frozen collagen Dan setelah aku konsumsi frozen collagen Wajah aku sebelum aku konsumsi frozen collagen Aku konsumsi frozen collagen itu bulan, uh, sebelum bulan puasa tiga hari sebelum bulan puasa seperti ini dan baru dua hari aku konsumsi frozen kolagen itu jadi seperti ini dan aku konsumsi 3 minggu dan waktu itu bulan puasa jadi aku stop konsumsi karena uh, karena frozen kolagen ini buat aku dehidrasi emang bener sih kenapa dehidrasi karena kita waktu kita konsumsi frozen kolagen itu diwajibkan sekali untuk sering minum air putih karena kalau gak sering minum air putih ya beda sih ya dan, setelah aku sering minum air putih, barbar itu aku sering banget kamar kecil. Sering banget haus dia aku harus minum lagi air putih, kamar kecil lagi dan itu benar-benar sering banget setelah aku konsumsi frozen kolagen ini. Dan apa sih, Kak, setelah Kakak konsumsi frozen kolagen kenapa sih berhenti gitu kan? Aku berhenti konsumsi frozen kolagen karena ini terjadi di aku. Jatah aku tuh Gak hilang, bertambah, malah bertambah, dan banyak banget. Biasanya di sini gak tumbuh ya. Terus di sini tumbuh, sini tumbuh. Nah, aku ngerasa mungkin aku emang gak cocok di frozen collagen. Dan mungkin yang lain, raffi yang lain tuh mungkin cocok konsumsi frozen collagen. Bahkan ada yang bilang kulit mereka tuh bebas dari jawa, tambah putih, dan bla bla bla itu banyak banget ada uh, yang satu ming, satu bulan konsumsi udah kelihatan hasilnya kalau aku sama sekali enggak ya dan aku malah jatuhnya takut karena saat aku konsumsi ini uh, aku lihat dulu aku lihat dulu pelipilnya dulu ya kalian biar tahu yang belum pernah konsumsi kalian harus tahu lihat pilnya beda, beda seperti ini nah, saya lihatin satu lihat seperti ini ya karena pernya segede ini, aku jadi kesulitan untuk namanya menelan makanan. Aku ngerasa tuh, di sini tuh Dada aku tuh agak susah buat makan. Itu mungkin terjadi di aku atau terjadi di orang lain juga? Karena aku juga baru pertama kali konsumsi Frozen Collagen ini Karena kasiatnya yang dipercaya bisa menghilangkan jerawat Dan aku tertarik untuk itu Aku beli Frozen Collagen ini di salah satu all shop Yang harganya pada waktu itu aku beli itu 100 ribuan Dan di seller-seller sana tuh jual dari 45.000 ribu sampai 150 mungkin ada yang lebih gitu ya Kamu nggak tahu nih Frozen Collagen asli atau palsu Tapi aku beli aja gitu kan Karena aku bener-bener uh, review-review yang berhasil-berhasil gitu Aku juga mau berhasil gitu kan ternyata ya setelah konsumsi ya nggak terjadi hal yang sama ke aku jadi itu pengalaman aku setelah konsumsi frozen kolagen selama 3 minggu dan mungkin ada yang bilang kak kok nggak nggak sih gitu kan mungkin ya tipe wajah kita kan tipe kulit kan beda-beda ya tipe kulit beda nah, kulit aku tuh lebih sensitif dan tipis nah di sisi lain mungkin ada pengaruh hormonal yang itu emang kita harus konsultasikan ke dokter kita nggak bisa langsung kita judge kita jerawat gara-gara kotor polusi dan bla bla apa -apa. kita nggak tahu kan karena banyak faktor sekali penyebab jerawat bisa jadi hormonal bisa jadi uh, turunan bisa jadi faktor make up bisa jadi ya macam-macam lah nah kita harus tahu penyebab jerawat kita itu apa dan kita setelah kita tahu penyebab jerawat kita itu apa kita baru bisa tahu obatnya ya baik obat itu obat uh, dari dokter obat, obat tradisional ataupun obat-obat seperti suplemen-suplemen kolagen ini nah buat kalian yang belum konsumsi frozen kolagen atau ingin mengkonsumsi frozen kolagen ini itu terserah kalian kalian mau seperti apa ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau aku di sini enggak cocok, tapi ada juga yang berhasil. Nah itu terserah di kalian sendiri. Kalian mau konsumsi frozen kolagen atau enggak? Tapi saran aku sendiri, coba dulu untuk uh, gunakan masker ataupun obat-obat uh, tradisional ya, sebelum kita konsumsi suplemen-suplemen. Karena ada yang cocok, ada yang enggak. Nah setelah aku berhenti menggunakan frozen kolagen tuh, jelasnya masih ada. Jelas masih ada dan jadinya tuh ya masih di sini sih sekitar sini-sini. Nah kalau di sini emang tetap di sini ini dia ada. Tapi dong memang ngeri, mulai ngeri, mengerti ngeri. Cuma ya itu kembali lagi Bekas. bekasnya, bekasnya susah hilang guys. Tapi nggak apa-apa, suatu pasti hilang ya. Dan nah, itu setelah aku uh, menghentikan penggunaan fosil kolagen. Nah itu pengalaman aku teman-teman kalau aku udah menggunakan Frozen Collagen selama 3 minggu dan lihat hasilnya sendiri, lihat apa yang aku rasakan selama 3 minggu itu dan saat aku pintu juga mengproduksi Frozen Collagen itu dampaknya seperti apa nah, Terima kasih udah mau nonton channel aku dan jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dengan bantuan subscribe kalian aku jadi semangat untuk buat konten-konten video aku kali ini dan tunggu video aku berikutnya bye bye